Waduh, ada masalah, guys! Hah, kenapa? Bi sopir kita balik duluan, saudaranya meninggal. Apa terus? Gimana ini? Kita pulang, ngomongnya sih mau dijemput besok. Ya, kalau dijemput, kalau kagak, ya udahlah. Mudah-mudahan aja dijemput. ya kita lihat aja besok. Ah, Elah, ada-ada aja ah. Tahu gini naik motor aja gua. Lu sih, pakai nyawa mobil segala. Cuma berlima doang juga. Ya kan tadinya mau ramean dot sama anak-anak. Udah-udah ah, Elah. Kita tuh harusnya happy di sini, bukan tegang begini. Iya benar. Ya udah, mending main bola yuk. Mana bolanya, Nak? Lu bukannya beli bola plastik? Lah, kagak. Gua beli plastiknya doang. Ah, gimana sih Luna? Ya kata lu patungan beli bola plastik. Ya gue beli plastiknya lah. Lu beli bolanya. Wih. Gimana sih lu? Ja, iya bener Gimana sih lu, Yot? Bego banget dah. Wah, parah sih si Peot. apa dah? Kagak ngerti gue Makannya otak tuh dipakai, Yot. Lu yang bilang sendiri patungan. Ya maksud gue patungannya beli bola plastik, bukan gue beli bola, lu beli plastik, Na. Eh, udah salah otot lagi. Tahu lu, Yot, otot lu. Ini kenapa gue yang kelihatan bego sih? Makannya otak tuh dipakai, Yot. Rendemin sono di air laut, biar encer. <laughs> terus gimana dong ini? Nggak ada bolanya? Pakai kelapa aja yuk, mau nggak? Ayo, ayo, mau gua? Gimana bi Mau nggak pakai kelapa? Mau, mau, tapi gua nonton aja ya? Ya udah, ayo, gua jadi hakim garis aja ya? Gua jadi wasit aja lah. Eh, dah, terus gua main sama siapa? Main sono sama pohon kelapa. Ya lagi lo main bola pakai kelapa. Gol kagak, bengkak iya itu kaki. Hmm? Ya udah, gua ajak si Jojo aja deh, pada cemen mah. Ya udah ajak sono, kalau si Jojo mau, berarti sama begonya sama lu lah panas si Jojo jo lah tadi di situ lagi foto-foto, jo lah kemana tuh anak, jo da jo jo, tuh gimana ini? jangan-jangan dia dicaplok hiu, Wih. lu kalau ngomong jangan sembarangan nak, ya bisa aja bi dia akan gemoy. udah udah nak jangan bercanda, ini serius si Jojo nggak ada. ya cari dulu Eda, ya udah ayo kita cari guys, ayo ayo ayo, ayo, ayo. jo jo, jo. Gimana, Jo? Jo, Jo, Jo, Jo, Jo, Jo, Jo, gimana, guys? Gak ada pi, duh, gimana ini? Telepon aja pi, telepon. Nah, iya, kenapa gak dari tadi? Yot yoi, ambilin HP gua, yot di tas. Iya, iya pi. itu apa si Jojo? lah, apa di sini orangnya kemana? mungkin jatuh kali, diam-diam guys. bentar-bentar bi, coba ulangi foto terakhir. kenapa nak? Lu perhatiin deh baik-baik. kok gua ngerasa ada yang aneh ya? Aneh kenapa sih, Nak? Lu lihat baik-baik, gak biasanya si Jojo pasang muka kayak gini. Ah, biasa aja, Nak. Perasaan lu aja kali, Nak. Bener, guys, gue setuju sama si Kona. Ini ada yang aneh. Ah, masa sih? Ya udah, terus gimana ini? Si jojo -nya mana? Ya sabar, Yot. Kita cari dia sampai ketemu. Buat takut pi, buat takut dia tenggelam ke seret air. Usyot, mudah mudahan aja kagak. Habis gimana, Nak? udah jelas-jelas tadi dia ada di sini sekarang cuma ada HP-nya doang ya udah mending sekarang kita cari buru-buru sebelum maghrib ya udah ayo, ayo, ayo kita pakai baju dulu yuk kita cari dia sampai ketemu ayo ayo ayo oke nah lu sama si peot cari dia di daratan lu susurin semak-semak lu cari di saung-saung ya Siapa tahu dia di sono gua sama si dot nyari di pinggir-pinggir pantai kenapa nggak lapor aja si bi sama petugas di sini jangan dulu nak kita cari dulu malam ini kalau nggak ketemu juga baru besok kita lapor ya Nah iya gue setuju takutnya kita bikin heboh warga doang nak. Ya udah iya iya dah. Ya udah ini senter lu bawa satu, Gua satu. Kalau ada apa-apa, lu telepon gua aja ya. Iya iya bi siap bi. Ayo nak. Jo, Jojo, Jo, lu di mana Jo? lu di mana Jo? Jo, Jojo, jo? Jo! Jo, jo! jo, ini kita Jo. Jo, lu di mana sih Jo?